Benzema absen lagi di Liga Champions saat hadapi RB Leipzig. Karim Benzema dipastikan masih harus menjalani pemulihan sebelum bisa dimainkan lagi. Manajer Real Madrid Carlo Ancelotti menyatakan bahwa sang pemain akan melewatkan laga Liga Champions 2022/2023 lagi yang digelar tengah pekan nanti. Laga yang dimaksud adalah pertandingan tandang melawan RB Leipzig. Rabu, tanggal 26 Oktober tahun 2022, dini hari WIB. Laga pekan kelima grup F ini tidak lagi menentukan bagi Los Blancos yang sudah menjejakkan kakinya di babak 16 besar. Dia tidak akan pulih pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober tahun 2022, kata Ancelotti dilansir dari 90 min. Sebelumnya, Benzema juga tidak diikutsertakan dalam skuad Real Madrid saat menang 3-1 melawan Sevilla pada pekan ke-11 Liga Spanyol 2022/2023. Minggu dini hari WIB, Ancelotti menjelaskan, pemenang Ballon d'Or 2022 itu baru akan sembuh akhir pekan nanti. Di akhir pekan nanti, Madrid akan menghadapi Girona di kandang sendiri dalam lanjutan Liga Spanyol 2022. Saya pikir dia baru akan sembuh di hari Minggu, tanggal 30 Oktober tahun 2022. Saya tidak begitu khawatirnya soal dirinya karena kemarin dia sudah melakukan beberapa hal, kata eks pelatih Everton tersebut. Namun, sembuh yang dimaksud Ancelotti belum begitu jelas. Benzema mungkin hanya baru bisa berlatih lagi bersama tim atau sudah bisa turun sejak menit awal melawan Girona. Usianya yang menua tidak menampik bahwa kualitas Benzema masih berbicara. Penyerang berusia 35 tahun tersebut masih bisa diandalkan untuk mencetak gol. Dia memang saat ini sedang tidak memiliki kontinuitas. Tetapi saya pastikan dia sehat dan termotivasi. Jadi dia masih sangat penting bagi kami, ucap Ancelotti. Walaupun memang akan lebih baik lagi kalau kesehatan seluruh skuad bagus, jadi kami bisa melakukan pergantian pemain dengan lebih leluasa. Man of the match Real Madrid versus Sevilla, Vinicius Junior. Vinicius Junior terpilih sebagai man of the match laga Real Madrid versus Sevilla versi bola.net. Sang winger punya andil yang besar dalam kemenangan El Real di laga ini. Dini hari tadi, Real Madrid berhadapan dengan Sevilla di Santiago Bernabeu. Pada laga itu, Madrid mendapatkan perlawanan sengit dari sang tamu. Namun, El Real berhasil menuntaskan laga dengan kemenangan. Mereka menundukkan Sevilla dengan skor 3-1 setelah laga sempat kuat satu sama hingga menit ke-78. Vinicius Junior punya andil yang besar dalam kemenangan ini sehingga ia terpilih menjadi man of the match. Mengapa demikian? Simak ulasannya di bawah ini. Di laga ini Vinicius Junior tidak satu satupun gol, namun ia terlibat dalam proses terjadinya ketiga gol tersebut. Ia tercatat mengemas dua assist di laga ini, ia membuat umpan terukur bagi Luka Modric dan Lucas Vazquez dalam terciptanya gol pertama dan kedua Real Madrid. Sementara di gol ketiga, Vinicius juga terlihat dalam build-up lay sehingga Federico Valverde mampu mencetak gol di laga ini. Salah satu alasan kami memilih Vinicius sebagai man of the match karena ketidak egoisannya di depan gawang. Ini terjadi di proses terciptanya gol kedua Real Madrid. Pada saat itu, Vinicius sudah berhadapan satu lawan satu menghadapi Yasin Bono. Ali alih menyelesaikan sendiri peluang itu, ia malah memberikan umpan kepada Lucas Vasquez yang kemudian disambar sang bag menjadi gol. Jadi, melihat kontribusinya itu, Vini Layak didaulat menjadi man of the match di laga ini. Momen Luka Modric berikan trofi sepatu emas Ballon d'Or 2022 kepada Karim Benzema. Karim Benzema akhirnya menjadi pemilik Ballon d'Or 2022 sekaligus pemain ke-8 Real Madrid yang mendapat penghargaan tersebut. Benzema menjadi pemain Prancis pertama yang memenangkan penghargaan bergensi ini setelah 24 tahun. Ini adalah Ballon d'Or pertama Benzema setelah hampir dua dekade karirnya sebagai pesepak bola profesional. Benzema juga menjadi pemain Prancis pertama yang mengangkat penghargaan individu bergengsi ini sejak Zinedine Zidane pada 1998. Penyerang Real Madrid itu menerima penghargaan itu dari Zizou sendiri saat upacara penobatan. Momen penyerahan trofi sepatu emas dari Luka Modric sebagai pemegang terakhir dilangsungkan di Stadion Bernabeu Madrid jelang kick-off Real Madrid versus Sevilla. Benzema dinilai pantas mendapatkan Ballon d'Or 2022 karena performa luar biasanya pada musim 2021-2022 ketika ia mencetak 44 gol dan 15 assist di semua kompetisi. Kontribusinya itu menjadi faktor penting untuk membantu Real Madrid memenangkan dua gelar besar La Liga dan Liga Champions. Selain itu, Benzema juga bergabung dengan tim Prancis untuk memenangkan UEFA Nations League 2020-2021. Kemenangan Benzema juga dianggap sebagai akhir dari era dominasi Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo di Ballon d'Or. Pada Ballon d'Or tahun ini, Ronaldo hanya menempati urutan ke-20, sedangkan Messi bahkan tidak masuk dalam daftar 30 nominasi. Valverde, si paling tendangan gledek. Federico Valverde mencetak gol ketika Real Madrid habisi Sevilla 3-1 pada Minggu 23 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat di lanjutan Liga Spanyol. Dua gol Madrid lainnya dikemas oleh Madrid dan Luka Vasquez. Valverde menerima umpan dari Asensio di depan kotak penalti, pemain asal Uruguay itu menembak bola dengan keras dan akurat ke gawang lawan. Federico Valverde yang bertransformasi dari gelandang tengah jadi penyerang sayap memang tampil penuh kejutan. Pemain berusia 24 tahun itu punya kecepatan lari yang oke dan senjata mematikannya adalah tendangan kledek. Valverde tidak perlu lama-lama untuk menguasai bola. Begitu si Brut bundar mendarat di kakinya, Valverde bisa lepas sepakan dengan penuh akurasi tinggi. Lihat saja gol-golnya kontra Barcelona, LC dan Mallorca sebelumnya. Tembakan dari kaki kiri dan kanannya sama-sama perkasa. Tiba si bunker choice, kiper Real Madrid sudah tidak kaget dengan kualitas tembakan Federico Valverde. Menurutnya, rekan-rekan setim si justru memaksa Valverde untuk sering-sering melakukan hal itu. Dia menendang bola dengan sangat keras dan sulit dihentikan, jelasnya dilansir dari Marka. Saat latihan sejak tahun lalu, kami selalu mengatakan kepadanya bahwa dia harus lebih banyak menembak saat pertandingan. Sambungnya, tujuh gol sudah dikemas Valverde di seluruh kompetisi sejauh ini dari 16 laga. Akankah koleksi gol-gol tendangan geledeknya bisa terus bertambah?